ah eh, duahan, jadi. Kermacu, loba hey. hmm. mantap. Mantap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel orang Garut 9C. Kali ini saya ada kesempatan lagi untuk jalan-jalan menyusuri indahnya pinggiran kampung. Kali ini tidak sendirian, saya ditemani para pemuda-pemuda pelancong yang selalu mencari kesejukan dan mencari udara segar di perkampungan. Jadi orangnya, yuk kita susul Dan jangan lupa simak terus. Uh, channel naik uranggarut sembilan let's go capek emang nanti oh. hmm? ya kemana kan aman aman untuk power Nah gunung lawan di Gunung lawan namanya? kurang Bandung eh jag-jag Hai jag. bener mantap yeah. stamina di Bandung hai hai heong-heongan etak nu heong <Huh>? Jadi perjalanan menuju puncak itu sangat melelahkan. Aduh. Di masih jauh. Jauh kan? Hmm, <tuk> eta, ceng. <tuk> eta, nggak eta, ceng. Hmm, ya Allah. Eh, sahabat. Uh, berjalan menyusuri jalan-jalan uh, menuju puncak gunung itu sangat seru leher, si kopos sewa capek ada wajah wajah Oke, pemandangan dari atas uh, bukit yang paling tinggi Jadi, ya nyaman, segera, sejuk Mantap, pokoknya Untuk niis, ngadem Terpenti. Cet, terpentingnya <coughs> Di tina butah minus <coughs> Jadi, hutan di sini masih dilindungi banyak pepohonan pinus yang masih terawat Juga selain uh, Pohon pinus Ada tumpang sari itu Pohon kopi ya, warga. Dan juga uh, Pohon pinus dimanfaatkan Atau diambil getahnya eh ih calalanker eh Hei, <tik> <tik> Kakak! <tik> Ayo, mah, pembuangan waktu! mulih. boleh, kayak ada motor. Saya tong oh, aduh, hai oh! jadi sahabat kata si ibu tadi ada pelataran yang indah di atas bukit Aduh. jadi beberapa manfaat kalau kita jalan-jalan ke gunung kesejukannya didapat olahraganya juga didapat makannya juga kalau bawa han bakalan tahan di atas pemadam kelaparan saya langker tapi bos kita cara fe sudah ngoprot Kita ah, bener, bener mantap, wah, akhirnya kita sampai juga di puncak tertinggi. Bener-bener mantap, kedong-dong punya. acs jelas, wah, oh, bener-bener. Jadi satu kecamatan, jelasnya. Tiga. Han, cek kan di atas, Enon ya, Han. Gimana ya, buat capek. Nah, kubuh. Wah, kerupuk bener mantapnya, bawa kelana hebat. Yo, kakak kolak ya, kakak kolak itu berasih mah. Alami. Alami. Wah, naneteh. Rada-rada oh. mantap juga nih asin pemadam kelaparan jadi orang-orang ini betul-betul tukang jalan-jalan jadi momen-momen ini selalu diabadikan nyerap HP sedayana. wah bener ya dilanjut makan ihan. han assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 akan lebih banyak lagi. Wah, mantap. Eh, duaan sih. Kemari termacul. Nah, tadi saya sudah sempat coba. Nah, coba itu lamunan dari geser-geser bagi duaan, bagi dua. Yang penting jangan. Aiyah. Geser kali pak. Tapi mohon maaf ya, tidak bisa saya buat namanya karena hmm. anak -anak sudah banyak sekali komentarnya di bawah. Jadi uh, ngeceknya itu agak susah. Lamunannya luat, keluaran apa parabot? Umurnya. Yang penting kalian di rumah bisa terhibur dengan. Terutama buat kalian yang request lagu ini Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Dan selalu aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video video selanjutnya Like, comment, dan share juga channel ini Supaya channel ini bisa lebih berkembang Nah mungkin itu saja video kali ini dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya lestari. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bere saya. Bertemu lagi dengan saya Kang Tedi di channel YouTube Tutorial Suling Sunda ya. Sudah lama sekali ya saya tidak upload video dikarenakan uh, masalah teknis. Jadi beberapa alat rekam saya itu uh, mengalami kerusakan. Dan selama ini saya tidak bisa mengkaper lagu dan akibatnya request dari kalian itu tidak bisa saya bawakan. Dan buat kalian yang sempat saya bawakan uh, akan lagu, jadi saja. Nah, tadi saya sudah sempat buatkan um, cover lagu lagu dari dan kebetulan lagu ini dinyanyi oleh